Huh, mumpung wallpaper ku ini Titan aku jadi ingat satu hal Wow apa ratus view udah dari 10 Juni 2020 lama juga rupanya ya <laughs> Mari kita lihat komen yang baru Wow pada pengen ikut cuy Oke okay lah Sesuai request Aku bakal open Titan Collab Hashtag 2 Oke okay, teman-teman Kembali lagi di channel aku Gaming 23 Di video kali ini aku bakal open Titan Collab Part 2 jadi setelah aku browsing-browsing, dan aku sekalian ngecek channel aku sendiri Ternyata uh, video tentang Titan Collab ini paling banyak, 819 view cuy Jadi aku berinisiatif untuk buat Titan Collab Part 2 Jadi bagi teman-teman yang pengen ikut silahkan Rules ada di deskripsi juga Dan nanti rules juga ada di layar video, aku bakal sebutin rulesnya apa aja Oke, okay, untuk rulesnya uh, ada di pin channel juga nanti ya, oke okay. Oke okay, untuk rules itu sangat gampang sekali Kalian harus punya skin titan atau enggak kalian bisa pakai skin kalian sendiri nantinya Terus untuk scale titannya kalian bisa pakai scale 10 atau bebas saja mau scale berapa Jalan cerita bebas Software apa aja kalian mau pakai Minimator, Cinema 4D, atau Blender Itu terserah teman-teman Well itu aja sih rules nya enggak terlalu banyak Cuma itu aja perbaikan rules dan oh iya, hampir lupa guys, jangan lupa untuk pakai hashtag Titan titankollab2, karena ini ada hubungannya dengan Titan Collab part 1. Oke, okay, jadi itu dia tadi rulesnya, semoga kalian bisa mengerti, atau kalian kalau masih bingung sama rulesnya, nanti aku bakal, uh, atau kalau kalian nanti masih bingung sama rulesnya, aku bakal kasih di pin komen. Dan ya, yeah, oke okay, mungkin sekian untuk video kita kali ini, so jangan lupa like, comment share, dan subscribe. Dadah!